Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan semua. Di pagi hari ini saya sedang berada di pelabuhan utama Pulau Sliu. Pagi pada pagi hari ini uh, kami di Pulau Sliu uh, terdampak pasangnya air laut. Dan ada beberapa rumah yang terdampak Uh, pasangnya Elot salah satunya toko atau rumah Bu Jumyati dan juga salah satunya uh, seperti di belakang saya itu toko Majara. Oke okay. konsen Kau semua jangan skip video ini tonton sampai habis kan Semua uh, ini kondisi di. Uh, Pulau Seliu air pasang uh, sudah mencapai tokoh uh, masyarakat yang ada di Pulau Seliu. Jadi cuaca sekarang kurang memungkinkan untuk kita masyarakat Pulau Seliu untuk melaut. Hmm. Oke okay, kawan-kawan semua ini kondisi uh, di sekitaran pantai Pulau Seliu yang mengakibatkan air pasang. Oke okay, himbauan kepada masyarakat desa Pulau Seliu bagi okay, uh, nelayan diharapkan tidak melaut jauh di sekitaran Pulau Seliu dikarenakan Uh, sekarang cuacanya kurang memungkinkan untuk try, kita melaut. Uh, Di sini, kita bersama uh, masyarakat Pulau Siliu dan Gombongan melihat uh, ada kita Pulau Seliu yang tergeletak istilahnya di hempas gelombang di perairan pantai Pulau Seliu. Nah, ini masyarakat kita layan Pulau Sliu. Oke, okay, kongkong semua. Ya. Cuaca ekstrim di Pulau Sliu. Banjir. Banjir kan, kawan semua. Satu, dua, tiga. Satu.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 Oke, okay, sahabat uh, nelayan, semua uh, kondisi di dermaga atau pelabuhan Pulau Seliu ini cuaca kurang memungkinkan uh, akibat gelombang yang hingga saat ini sudah memasuki rumah warga. Oke, kawan-kawan bisa lihat sendiri keadaan uh, di sekitar jembatan utama Pulau Sliu. <SILENCIO> Oke, okay, diharapkan semua nelayan Pulau Seliu bisa melaut di sekitar dekat-dekat uh, Pulau Seliu, dikarenakan gelombang di sekitar Pulau Seliu ini menaiki uh, daratan yang telah di diperlakukan utama Pulau Seliu. Oke, okay, cuaca di pagi hari ini uh, di Pulau Sliu, air pasang yang mengakibatkan beberapa rumah di dekat pelabuhan Pulau Sliu terendam banjir. Oke okay, diharapkan semua Kepada nelayan atau Yang ada di pulau seliu uh, Berhati-hati Karena sekarang gelombang Sedang uh, naik Nih, Kondisi sekarang Kondisi sekarang Yang ada di pulau seliu Oke okay, kawan-kawan semua Atau saudara-saudara semua Bagi kawan-kawan Semoga uh, bencana ini bisa Bencana atau musibah ini Segera berakhir Dan surut Kawan-kawan bisa lihat sendiri Ada beberapa rumah Di Uh, dekat pelabuhan Pulau Siu terendam. Ini salah satunya toko Jumiati atau rumah Jumiati. Rumah Jumiati di uh, tepatnya di sebelah kanan gerbang pelabuhan Pulau Siu. Di dan salah satunya toko uh, jahara Toko Makjahara ini terletak di belakang Di belakangnya Toko Jumiati. Ini terdampak banjir Atau akibat Pasangnya air laut uh, Di sekitar Pulau Asliu Oke kawan-kawan semua Atau masyarakat Pulau Asliu Mohon kiranya Tidak melaut di jauh jauh dikarenakan ya, gelombang saat ini sedang naik. Semoga informasi ini bisa memberikan uh, informasi kepada kawan-kawan semua uh, kondisi uh, di dermaga Pulau Selibu motor, uh, ibu jumyati, kasur ini diakibatkan uh, gelombang deras, dampak uh, angin yang kurang memungkinkan. Oke okay, kawan-kawan semua semoga uh, air laut pasang ini bisa surut secepat mungkin dikarenakan uh, salah satu warga kami Pulau Seliu terdampak uh, gelombang pasang surut air laut yang di dekat pelabuhan Pulau Seluyu. Ah ini tokonya Bu Yumyati. Yang saat ini terendam air laut, oke okay, kawan, -kawan. Uh, ini gerbangnya Pulau Siliu, termaga utama. On Oke okay, kawan-kawan semua Mungkin itu berita atau informasi Dari saya pagi hari ini Semoga informasi ini bisa memberikan Dampak positif bagi kawan-kawan semua Atau nelayan semua Supaya tidak melaut Di sekitaran Atau jauh-jauh Dari uh, Dermaga Atau Pulau Siliu. Oke okay, kawan-kawan semua uh, Berikan informasi ini kepada kawan-kawan kita Dimanapun kawan-kawan kita berada Semoga videonya bermanfaat Untuk kita semua Untuk nelayan lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gas, gas, gas, gas, gas, gas.